Terupdate dan terhangat sekitar Leslar, tentunya. Baiklah persahabat, selar di manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Kabar pertama di sini ada bukan spesial banget ya. Masya Allah, akhirnya persahabat ya, postingan foto nikahnya satu persatu mulai debut nih, luar biasa. Bersama Bibi Indi, kita doakan persahabat ya untuk rumah tangga jadi Elasti dan kakak bilar selalu diberikan, tentunya kebahagiaan. Dan dijauhkan dari orang-orang yang selama fitnah Dan kita dukung support untuk idola kesayangan kita Unggahan tersebut di kembali oleh akun korean on scoreless Ada kalimat caption yang dituliskan masih kiniyis kiniyis, udah mulai debu satu persatu foto nikahnya, masya Allah banget ya luar biasa. Dan kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan yang diberikan dari para fans, ya ini dari akun Instagram Amigun44. Tetap ramai ya, semua ada dan teman-teman sahabat diundang, kayak nikahan biasa. Kalau di sini juga udah masak besar itu, katanya tuh. Dan berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Instagram zaid 8431 unskore fans rahasia Kita percaya idola kita sangat tahu agama Kenapa suka dengar netizen yang anehnya suka diladenin heran katanya ya Selama ngikuti Leslar dari awal sampai sekarang gak pernah komen di lambe apalagi follow sahabat ya tetap optimis mudah-mudahan Dedek Lesti dan Kakak Bilar ini selalu diberikan kebahagiaan. Untuk berikutnya kita lihat ada sebuah unggahan spesial juga nih. Ini luar biasa kedekatan yang sangat luar biasa dari Dedek Lesti ke Jorak bersama Papa Daniel persahabat ya terlihat. Dede sangat manja banget ya, aduh, cute banget ya, Papa Daniel dan Dede Elasti Kejora akhirnya, tentunya mereka sangat luar biasa. Hubungan antara menantu dan mertua memang ini patut kita acungi jempol, persahabat ya. Kedekatan yang sangat luar biasa dari Dede Elasti Kejora dan tentunya di sini kita lihat kalau Dede Elasti dan Papa Daniel ini sedang syuting CL persahabatan. yang mudah-mudahan ada kejutan dan kabar baik selanjutnya. Kita lihat juga, para di sini ada unggahan spesial banget, ya, membuat kita terharu. Bahagia juga melihat, tentunya, surprise banget, ya, untuk kita semua. Kakak bilari tiba-tiba langsung cium perut Dede Lesti kecil, perhatikan. Duh, gemes banget, ya, langsung dicium perut Bunda Dede Lesti. Aduh, luar biasa, mudah-mudahan selalu bahagia, pokoknya, untuk mereka. Dan kita lihat, unggahan tersebut dipost di oleh akun di Instagram setelah putih kalimat caption pun dituliskan lihat mereka bahagia gini aja, online onlinemu juga ikut bahagia kok sehat-sehatnya baby L, wow <laughs> baby Lesler Junior, mudah mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan dan dalam postingan tersebut banyak sekali komentar, banyak sekali respon juga yang diberikan yang dari akun Melody Cartoon underscore mengatakan pokoknya semenjak kehadiran Utut, Gua jadi terutun-utun deh woy serius katanya tuh terharu mulai bawaannya Sehat-sehat bapak -sehat, bunda dan Utut sayang amin Masya Allah banget ya respon yang sangat positif Selalu diberikan dari para fans dan kita lihat juga Komentar lain diberikan dari akun Nadifa Alivia Ana Quinsa Uh, bahagia banget lihat Papa Bilar nyium puyut muda Lesti Sehat terus ya, Wutun kesayangan Masya Allah ya, luar biasa Mudah-mudahan tetap selalu kompak Tetap selalu solid mendoakan yang terbaik untuk Dedek dan kakak Bilar Dan selanjutnya juga, ini kita lihat ada momen spesial yang diugah oleh Dedek Lesti Persahabat Tia ya. dan kakak Rizky Bilar Ini momen ketika di lokasi syuting nih Kakak Bilar kembali cium perut Dedek Lassi ke kejora ya, waduh, cute banget ya. <laughs> dedek sambil tentunya minum es dan kita lihat juga persahabat ya. Dan Kakak Bilar pun ini luar biasa selalu sayang selalu menunjukkan tentunya kecintaannya terhadap Dedek Leslie dan Baby Utun atau Baby L ya. <laughs>